Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Sayangan Kalian TV yang akan mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Gejora Dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Para sahabat tujuannya agar Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Menemani santai malam tahun baru kalian para sahabat Leslar Di malam ini tentunya kami akan memberikan vitamin-vitamin bahagia dari idola gesengen tidak. Sebelumnya persahabatan ya, kita awali dengan kabar spesial dari kakak Rizky Bilar yang mana mengungkat sebuah dengan video persahabat yang Indonesia 2021 dan dari sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar Gue nggak mau noleh ke tahun sebelumnya, sama sekali nggak mau 2022 udah di depan mata, gue mengajak kalian semua untuk lebih bersiap menyambut 2022 yang lebih cerah Cerahkan hari esok Wow, Masya Allah banyak pas sahabat ya semangat Melihat tentunya kalimat yang luar biasa dituliskan oleh kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan tambah semangat untuk hari esok Dan kita lihat juga pas sahabat ya Kuunggah berikutnya juga Dede LST mengunggah sebuah postingan video yang sama Indonesia 2021 Ada sebuah kalimat kansan yang dituliskan kalau tarik mundur kedua tahun belakang, rasanya aku nggak mau ngulang masa-masa itu lagi sih, serasa gelap, gak ada cahaya, kita udah mau masuk ke tahun yang baru yaitu 2022. Sebagai seorang ibu, aku ingin semuanya kembali, seperti sedia kala Pandemi menghilang, sehingga anakku dan keluarga sehat-sehat dan menggapai hari esok yang lebih cerah. Aztek, cerahkan hari esok. Wow, Masya Allah banget persahabat ya Luar biasa, itulah kesenangan kita mengajak kebaikan untuk kita semua Mudah-mudahan tetap semangat dan Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan, amin Kegabar berikutnya Ada sebuah ungan spesial bahagia juga kita semua Alhamdulillah persahabat, ya, Kolaborasi Lesti bersama Teh Ocha Ini sudah nangkring di 9 trending Wow, secepat itu persahabat ya Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan inilah adalah kita selalu memberikan karya-karya terbaik. Udah training sembilan, gas ke persahabatnya, bisa yuk otw kucuk. Mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak. Doa support selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Pilar. Di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar. Salah satunya dari akun NVP mengatakan Ya Allah, Les La Lover sungguh luar biasa. atas izin Allah selalu bisa trending, Kang. Semangat, insya Allah banget ya. Ini salah satu pembuktian bahwa Les La Lover selalu kompak dan selalu solid. Keunggahan selanjutnya ada unggahan spesial dari akun Leslar underscorecik. Perhatikan persahabat ya, mengunggah kembali atau merepost kembali unggahan dari IGS-nya Dr. Nana Obkin, persahabat diperhatikan. Dokter Nana mengunggah sebuah postingan foto saat persalinan, persahabat ya, di rumah sakit Bunda Jakarta Welcome baby girl, ini baby girl bukan baby L persahabat ya, ini tentunya anaknya, jenis kalinya cewek Kita salvok dengan sebuah kalimat yang dituliskan, yang diunggah oleh dokter Nana Penutup akhir tahun dengan SJ Sito Alhamdulillah ibu dan bayinya sehat walafiat Selamat dan sehat-sehat selalu ya bu Btw kata ibunya ini saya gegaran nonton berita Leslie Kejora Persahabat ya Wow Gara-gara nonton berita lesti Kejora Jadilah ikutan kontraksi Dan lahir prematur juga Katanya tuh Wow Ini pernyataan langsung persahabat ya ada persahabat ya yang tentunya melahirkan gara-gara ger masya insya Allah. Mudah-mudahan kesayangan kita lesti selalu menjadi contoh baik, selalu menjadi panutan untuk semua banyak orang. Selanjutnya, kita lihat juga ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam tahun baru ini, persahabat ya. Yuk, kita simak! Wow, ada sebuah video, tangan tangan Baby BBL. Persahabat ini, postingan yang diunggah oleh Karis Makeup Make Up, gemoy banget ya, tangan mungil dari BBL. Masya Allah, mudah-mudahan saja BBL diberikan kesehatan Dan menjadi anak yang kuat Dan hebat, amin Dan selanjutnya, perhatikan Wow, Masya Allah banget Persahabat, ya ini muncul juga Yang kita tunggu-tunggu Vitamin Malam Tahun Baru Dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah banget, ya Di sini, Kak Bilar mengingatkan Dede Lesti kejurah supaya Upload foto baby persahabat perhatikan ya, dan simak video dari Idalakir saingan kita ini tolong DM dia itu posting, itu terbaik tuh persahabat ya tolong DM di dalam tuh supaya dia posting foto bayi, wow masya Allah banget ya idolanya hanya bisa tersenyum, malu persahabatnya masya Allah, akhirnya idola kesayangan kita muncul juga nih, masya Allah semakin bahagia dan semakin bangga kepada idola kesayangan kita. Di sini juga banyak komentar tanggapan yang diberikan dari para fans sejati. Dari akun Tini Dastoriani 2020 mengatakan "Masya Allah, bundanya baby alam tambah cantik ya, masya Allah banget ya." Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Asgaranita, ku gak berani DM di sini aja, tidak dalam jora ayo dong, biar nenek seneng katanya tuh Masya Allah. Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Bungana222 Haha, ntar DM-nya dah bejibun baru dipost selimutnya Harus sabar sampai tanggal 8 Tuh, bersama ya, aja sabar saja Mudah-mudahan ini adalah kesengan kita bisa memposting foto BBL Amin Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya